Tiga pemain sudah out dari Madrid, berikutnya Asensio dan Sebalos. Dua pemain yakni Marco Asensio dan Dani Sebalos disebut bakal jadi pemain berikutnya yang bakal mengangkat kaki dari Real Madrid. Madrid baru saja menjadi juara Liga Champions musim 2021-2022. Itu adalah gelar ke-14 mereka di kompetisi tersebut. Usai jadi juara, Madrid justru mengalami eksodus pemain. Tiga pemain pun sudah cabut dari Santiago Bernabeu. Mereka adalah Marcelo, Isco dan Gareth Bale. Bahkan, Bel sudah mendapat klub baru, yakni Los Angeles FC. Setelah ketiga pemain itu, Real Madrid kemungkinan masih akan ditinggal beberapa pemain lagi. Bahkan, dalam waktu dekat, ada kemungkinan dua pemain bakal ikut pergi dari Santiago Bernabeu. Mereka adalah Marco Asensio dan Dani Ceballos. Kabar ini dilansir oleh Marka. Media Spanyol mengklaim Carlo Ancelotti tak lagi membutuhkan servis keduanya, jadi mereka bisa dijual pada musim panas 2022 ini. Laporan itu juga menyebut Encelotti siap mempertahankan Sebalos, namun ia tidak akan menahan sang gelandang pergi karena ia mencari jalan untuk bermain bersama tiket bermain di Piala Dunia 2022 Spanyol. Marco Asensio dan Dani Sebalos sendiri bisa dianggap sebagai surplus di skuad Real Madrid. Keduanya harus bersaing dengan beberapa pemain lain di posisi masing-masing. Asensio misalnya. Ia bisa dimainkan di sayap kanan. Di sana ia kesulitan bersaing melawan Rodrigo dan Fred Valvert. Sementara itu di lini tengah, Sebalos harus bersaing dengan pemain seperti Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, dan bahkan Eduardo Camavinga plus Aurelien Tchouameni. Susul Giorgio Celini, Gareth Bell umumkan bakal gabung Los Angeles FC. Ex bintang Real Madrid, Gareth Bale akhirnya resmi mengumumkan bahwa dirinya akan bergabung dengan klub Major League Soccer atau MLS, Los Angeles FC. Beberapa waktu lalu, Bale resmi meninggalkan Real Madrid usai kontrak nyata diperpanjang. Sempat muncul beberapa spekulasi soal klub baru Bale, namun gini akhirnya ia memastikan bakal melanjutkan karir di Amerika Serikat. Sampai bertemu segera Los Angeles, tulis Bale dalam unggahan di akun Twitter pribadinya dilengkapi dengan emoji memukul dan menyebut akun Los Angeles FC. Bell bergabung dengan Los Angeles FC secara gratis. Bintang asal Wales itu akan mendapat kontrak berdurasi satu tahun, disertai dengan opsi perpanjangan. Bell bakal mulai resmi berseragam Los Angeles FC setelah kontraknya bersama Real Madrid habis pada 30 Juni 2022 besok. Bell pun sudah bisa didaftarkan ke MLS per 7 Juli nanti. Bell mengikuti jejak back veteran Italia Giorgio Cellini yang sudah lebih dahulu bergabung dengan Los Angeles FC, usai kontraknya bersama Juventus tak diperpanjang. Pada 2013 silam, Real Madrid melakukan gebrakan dengan memboyong bel dari Tottenham Hotspur dengan biaya transfer mencapai 100 juta euro yang menjadi rekor transfer termahal di dunia. Bukan Asensio, Liverpool ingin comot pemain Real Madrid ini. Adogasi baru datang dari Liverpool. Tim asal Merseyside itu dilaporkan ingin membajak Rodrigo dari Real Madrid. Liverpool baru saja kehilangan pemain sayap andalan mereka. The Reds ditinggal Sadio Mane yang memutuskan cabut ke Bayern München. Ada beberapa nama yang dilaporkan jadi calon pengganti Mane. Salah satunya adalah winger Real Madrid Marco Asensio. Hal nasional mengklaim bahwa Liverpool tidak tertarik pada Asensio. Mereka lebih tertarik merekrut Rodrigo dari Los Blancos. Menurut laporan tersebut, Gergen Klopp lebih tertarik untuk merekrut Rodrigo karena menilai sang winger punya kemampuan di atas rata-rata. Ia menilai Rodrigo bisa jadi winger top di masa depan, bahkan ia bisa diprediksi lebih tajam dari Mane. Apalagi usianya masih 21 tahun jadi Liverpool menilai Rodrigo bisa jadi investasi yang bagus untuk tim mereka di masa depan. Laporan itu mengklaim bahwa ada adakan sebagai Liverpool untuk membajak Rodrigo dari Real Madrid di musim panas ini. Movie melalu, Rodrigo memang bermain cukup banyak di tim utama Madrid, namun cukup sering dimainkan sebagai pengganti. Itulah mengapa saya ingin bermain lebih reguler sebagai starter. Jika Liverpool bisa menawarkan itu, Rodrigo tidak akan ragu untuk pindah ke Anfield. Ada satu kendala bagi Liverpool untuk merekrut Rodrigo. Sang pemain memiliki mahar transfer yang sangat tinggi. Ia masih terikat kontrak di Madrid hingga tahun 2025, jadi El Real menginginkan setidaknya 60 juta euro untuk jasanya. Kepa yakin Rudiger akan jadi rekrutan bagus untuk Real Madrid Kiper Chelsea Kepa Arizabalaga mendukung keputusan Antonio Rudiger pindah ke Real Madrid. Dia yakin Rudiger akan menjadi rekrutan bagus untuk Los Blancos. Rudiger telah memenangkan berbagai gelar selain Premier League bersama Chelsea. Dia bermain 198 pertandingan dengan menyumbang 12 gol dan 7 asis untuk The Blues. Namun, Rudiger memutuskan untuk meninggalkan Chelsea pada musim panas ini. The Blues tidak memperpanjang kontrak back timnas Jerman tersebut. Setelah berpisah dengan Chelsea, Rudiger merapat ke Real Madrid. Pemain berusia 29 tahun tersebut datang ke Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer. Kepa bermain bersama Rudiger selama 4 tahun di Chelsea. Kepa asal Spanyol tersebut sama sekali tidak meragukan kemampuan yang dimiliki mantan pemain AS Roma tersebut. Dia sepenuhnya matang. Dia menyadari segalanya. Dia memahami permainan. Kata Kepa Arrizabalaga kepada Marka, Kami telah bermain bersama selama 4 tahun terakhir dan saya telah melihat evolusi sebenarnya dalam permainannya selama 2 tahun terakhir. Kepa juga yakin Rudiger bakal jadi rekrutan bagus untuk Real Madrid. Dia menilai Rudiger akan memberi nilai plus di lini belakang Los Blancos. Kepindahan ke Madrid datang pada momen yang sempurna dalam karirnya. Lanjutnya, saya pikir dia akan menjadi rekrutan yang luar biasa dan dia tidak akan memiliki masalah apapun untuk beradaptasi dengan La Liga. Dia adalah rekrutan yang luar biasa.